No, no, no. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa wa man tabi'ahum bihsan ila yawmiddin, amma ba'ad. Alhamdulillah, kita masuk di sesi kedua di masjid ini, yaitu kita lanjutkan dengan tanya-jawab, kita akan menjawab pertanyaan, Katanya, kita diberi waktu terpanjang 20 menit. Insya Allah, ini ada pertanyaan pertama: Apakah boleh menjawab adzan di dalam WC dengan membaca dalam hati? Tidak boleh menjawab adzan itu adalah ibadah kepada Allah dan dilakukan di tempat-tempat yang diagungkan, tidak di, tidak di tempat yang di, di kotor, tempat yang kotor. Tidak di tempat yang kotor. Dia merupakan dikir kepada Allah. Menjawab adan itu adalah dikir, dan tidak boleh dikir di dalam WC. Tidak boleh berdikir di dalam WC. Makanya, dikatakan, "Difatwakan oleh para ulama kita, tidak boleh menjawab adan di dalam WC." Kemudian, pertanyaan berikutnya: apakah akhwat boleh ikut taklim tanpa didampingi mahrumnya? Boleh, kalau bukan jarak safar, dan dia aman di perjalanannya itu serta aman di masjid di tempat taklimnya. Karena pada dasarnya, ketika ada akhwat, ketika ada muslimah, minta izin untuk pergi taklim atau pergi ke masjid. Pada dasarnya secara umum. Itu tidak boleh dilarang. Dalam hadis Ibnu Umar r.a. riwayat imam al-Bukhari dan imam muslim. La tamna'u ima masajid Allah. Jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah. Untuk masuk ke masjid Allah. Jadi kalau dia minta izin pada mahrumnya. Orang tuanya kalau belum bersuami. Diizinkan. Kalau aman di jalan dan aman di tempat taklim, aman di tempat taklim boleh. Apa yang harus dilakukan ketika seorang meninggal tanpa wasiat? Padahal dia punya harta warisan. Memangnya, kalau punya harta harus berwasiat? Iya, tidak ada kewajiban orang berwasiat. Ketika ada wasiatnya, maka kita jalankan dulu wasiatnya sebelum membagi. Dan wasiat itu bukan kepada ahli waris. Kalau dia punya ahli waris dan ada yang ingin dia kasih kepada selain ahli waris, itu disyariatkan untuk berwasiat. Karena untuk ahli waris tidak boleh berwasiat. Kata Nabi SAW, la wasiat li warithin. Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Karena ahli waris akan mendapatkan harta warisan. Karena ahli waris akan mendapatkan apa harta? Warisan. Ini kalau ada, itu dulu yang dijalankan. Tapi kalau tidak ada, ya sudah. Langsung saja dibagi ke ahli waris. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di surah An-Nisa terkait dengan pembagian warisan, disebutkan bagian-bagiannya semuanya, setelah itu Allah kadang langsung menutup setelahnya, Mimba diwasiatin yusi nabi ha'udain. Setelah wasiat yang dia wasiatkan atau utangnya dibayar. Setelah itu dibagi. Kalau tidak ada wasiatnya, tidak ada utangnya, sudah langsung dibagi. Sesuai dengan disebutkan di Quran. Sesuai dengan disebutkan dalam Al-Quran. Itu walhalam. Mohon tipsnya Ustadz untuk menghafal Quran untuk pemula. kita untuk menghafal Quran itu perlu hati yang bersih dari dosa dan maksiat karena Quran itu adalah cahaya Allah sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang maksiat, orang yang kotor hatinya. Jadi, tips yang paling utama adalah perbaiki dulu hati kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, baru kita berusaha untuk menghafalnya. Untuk menghafalnya, di antara yang disebutkan. Oleh terhadap Mas'ud r.a untuk mudah menghafal ayat adalah mereka para sahabat tidak melewatkan 10 ayat kecuali sudah dia tahu maknanya. Kecuali dia sudah tahu apa? Maknanya dan isi kandungannya. Maka ini isyarat bahwa untuk menghafal Quran itu mudah kita akan hafal dan sulit nanti dilupakan. Kalau... Kita paham maknanya. Kita paham maknanya. Demikian pula diantara juga yang bisa diusahakan adalah kasrotu, kasrotu nawar. Sering melihatnya, sering membacanya. Iya, sering membacanya. Karena namanya hafal itu kan berarti kita tidak lupakan. Imam al-Bukhari Allah pernah ditanya. Madawa Unisian, Apa obat? dari lupa. Sebagian tanda lupa yang kita hafal, kata below kata rotun nadar fil kutub, sering melihat di kitab. Ya Quran tentunya seperti itu juga. Kalau antum mau hafal Quran, sering dibaca. Bahkan sebelum menghafal jangan langsung dihafal, baca dulu. Sampai lancar semua dibaca, baru dihafal. Karena dengan sering melihat. Itu antum akan ingat sambungannya, posisinya di mana. Kadang hafalan itu kan terbentuk atau terbantu dengan mengingat posisinya. Dengan mengingat posisinya. Karena di dalam ayat Quran ada juga yang mirip dan bahkan banyak. Bahkan banyak. Jadi untuk mudah menghafalnya, kita sering melihatnya. Bisa dilakukan. Iya, kemudian kita mulai dengan surat-surat yang mudah kita hafal, surat-surat pendek. Yang mudah kita ingat, yang banyak fawasilnya, yang banyak pemisahnya. Surat yang banyak pemisahnya itu ya surat Mufassal dari Qaf sampai anas. Ada juga yang mengatakan dari hujurot sampai An-Nas. kemudian mufassol itu terbagi, dia mereka bagi menjadi tiga, ada yang panjang, ada yang pertengahan, dan ada yang pendek. Yang panjang mereka katakan ya dari hujrot atau dari ko sampai al mursalat, kemudian yang pertengahan, ya dari an-nabah. Sampai ad-duha yang paling pendek, setelah ad-duha yaitu alam nasroh sampai anas, an kita bisa hafal dengan tahap itu. Baru setelah itu, baru kita bisa pindah dari awal itu untuk memudahkan saja, untuk memudahkan saja wallahu alam. Boleh tanya kepada... Sausat yang hafal Quran? Iya. Yeah. Seperti misalnya Ustaz Muhammad hafal Quran? Saya tidak hafal. Saya tidak hafal Quran. Bagaimana pengalaman mereka untuk atau ketika mereka menghafal Quran? Kemudian pertanyaan berikutnya, dalam keadaan safar, Abi dibolehkan di kosor solat asar bila melakukan solat jumat berselisih para ulama apakah boleh solat, kosor solat asar kalau kita solat jumat kalau kita solat jumat berselisih dalam mada bahana ndak boleh ketika kita solat jumat tidak boleh dikosor dengan solat asar dalam mazhab Hanabilah, rahimahullah. Tapi dalam mazhab fikih yang lain, boleh. Boleh. Dengan alasan, bahwa salat jumat adalah badal dari solat duhur. Ya kalau boleh dikosor bersama duhur, sama juga boleh kosor bersama jumat. Dan ini pendapat yang kuat, insyaallah. Kenapa? Karena setelah saya cari tahu, Allah Alhamdulillah dapat. Kenapa alasannya orang Hanabila menyatakan tidak boleh? Ternyata karena sebabnya, mereka katakan boleh itu sholat Jumat, dilakukan sebelum waktu. Dia boleh, seperti sholat id. Artinya, ketika antum sholat Jumat sebelum waktu, atas pendapat mereka, boleh gak asar dikosor kepadanya? otomatis tidak boleh, karena belum masuk waktu duhur, itu alasannya, maka ketika kalau misalnya solat jumatnya pas waktu duhur masuk, tidak ada lagi hal yang melarangnya tidak ada lagi yang melarangnya atau yang tidak membolehkannya makanya itu yang benar insyaallah walaupun memang kalau dilakukan di atas madhab hanabilah anggaplah dia solat duhur sebelum waktu, ya tidak boleh karena belum masuk waktu, itu wallahualam Saya pernah menyimpan uang dan bertransaksi dengan Sofipay. Tapi setelah saya tahu itu riba, saya tidak menggunakannya lagi. Tapi ada saldo sedikit yang tersisa. Apa hukum saldo tersebut? Haruskah saya mengganti atau menghapus atau membuat akun baru? Ya. Sebagai bentuk berlepas diri jadi, ShopeePay itu haram begitu. Siapa yang bilang? Iya. Itu kan, orang simpan uang di ShopeePay itu kan uang elektronik. Uangnya yang dia kasih, kasih masuk. Ketika dia belanja, dia belanjakan uangnya, bukan uangnya orang. Cuman ganti dari uang biasa menjadi uang elektronik. Menjadi uang elektronik. Ustadzul belum fatwakan terkait dengan opo dan yang si misalnya itu boleh dan belum jawab dengan rincian boleh dibuka di youtube nya banyak belum pernah menjawab rincian, dengan rincian sangat banyak bentuk pembolehannya bentuk pembolehannya iya yeah. boleh diantum dengar kembali boleh antum dengar kembali sepertinya mungkin dikasih judul uang elektronik atau hukum belanja dengan OPPO, Gopay waktu itu, sebelum muncul ini. Sama semuanya. Beliau juga pernah ditanya apa hukum belanja lewat seperti ini dan kita dapat koin. Beliau jawab, tidak ada masalahnya. Kalau Antum dapat koin, memang mau belanja barang kebutuhannya, kemudian dapat koin dari aplikasi ini, Enggak apa-apa, yang masalah itu kalau antum belanja memang karena mau dapat undiannya, dapat poinnya, dapat koinnya, itu yang masalah. Itu yang masalah. Apalagi kita kadang melihat, itu kan ada pilihan untuk menggunakannya atau tidak. Ya kalau antum mau aman, yang kau saya pakai. Kan ada pilihan, mau pakai enggak itu bonusnya atau tidak. Iya kan? Kalau antum mau ndak mau pakai kan ada pilihannya, kenapa Antum persulit dirinya nah ini perkara yang mudah ini cuman uang diubah dari uang biasa menjadi uang elektronik itu memudahkan Antum untuk bertransaksi iya, yeah, itu Wallah Alam boleh didengar lebih banyak, Ustaz sebutkan hukum dan ketentuan Bagaimana hukum orang yang membacakan surah yasin untuk orang yang meninggal? Atau eh, untuk orang yang mau mati? Yang mau mati ya? Iya, yang bukan setelah meninggal. Bukan setelah meninggal. Ada hadir dari Nabi SAW yang mereka nukil Bahwa Nabi SAW bersabda, mau takum yasin. Bacakan atas orang meninggal dari kalian surah yasin. Tapi hadis ini adalah hadis mungkar palsu. Do'if jidda, lemah sekali. Tapi dinukil dari sebagian perbuatan salaf. Bahwa mereka membacakan surah Yasin kepada salah seorang dari mereka. Dan dia meninggal katanya di ayat 40. Makanya dilihat dari fatwa syakul islam yang menemuiya rahmahullah ta'ala. Kalau sebelum meninggal. Boleh, walaupun mengkhususkan surah Yasin Itu tidak harus Alasannya adalah taswikon Liliko'illah Supaya dia semakin rindu untuk berjumpa dengan Allah Dengan mendengarkan kalamnya Ini kalau sebelum meninggal Memang Syekul Islam mengatakan boleh adapun setelah meninggal Tidak, tidak surat Yasin Tidak pula surat yang lain Tidak pula surat yang lain Itu Wallah Alam Mohon nasihatnya Ustaz untuk semangat belajar di masa bergolaknya fitnah, subhat dan syahwat. Iya. Untuk semangat belajar ketika di masa bergolak fitnah, subhat dan syahwat. Iya. Tinggalkan apa yang tidak penting bagi antum. Ketika ada fitnah subhat, tinggalkan subahatnya. Nggak Enggak santum pedulikan kalau ada subhat. Antum amalkan yang yang yakin saja datang. Yang antum pernah dapat atau antum akan dapat? Iya. Kata Nabi saw min Husni Islamil Termasuk. Bagusnya Islam seorang itu Dia meninggalkan apa yang tidak penting baginya Apa yang tidak bermanfaat untuknya. Demikian pula ketika Nabi SAW menjelaskan Al-halal bayin wal-haram bayin wa bainahuma, wa bainahuma umurun mustabihat Halal itu jelas, haram itu jelas Tapi antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW apa yang Nabi ucapkan ketika ada perkara yang subahat? Kata Nabi SAW, subahat, wa irdihi. bahkan seperti itu. Siapa yang meninggalkan yang subahat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan bahkan kehormatannya. Ada subahat, bergejolak, bagaimanapun, tinggalkan yang subahat. Subhat di masa kita sekarang ini belumlah seberapa dibandingkan dengan subhat di masa Imam Ahmad. Yang sampai belum dipenjara bertahun-tahun. Tapi belum hadapi, belum tinggalkan semua subhat itu dan belum amalkan keyakinannya. Waktu itu subhat tentang Al-Quran, makhluk atau kalamullah. Orang-orang sesat bahkan dia masuk di penguasa Menjelaskan bahwa Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad kokoh dengan keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Dia tidak peduli dengan subhat terserah kau mau pukul saya, mau penjara saya. Tapi ujungnya apa? Kejayaan untuk Imam Ahmad rahmat Allah. Orang yang tidak peduli dengan subhat sibuk dengan perkara yang yakin saja. Demikian pula syahwat, demikian pula apa? Syahwat. Sama, antum kalau datang syahwat, sibuk dengan perkara yang bermanfaat. Karena ketika antum sibuk, itu akan dilupakan. Itu akan dilupakan. Antum harus berusaha melawan syahwat yang bergejolak kepada antum. Dan orang yang berusaha itu Allah akan bukakan jalan untuknya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami melawan apakah syubhat ataupun syahwat ini umum. Maka sungguh kami akan memberikan jalan, membukakan jalan untuknya ke jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah bersama orang-orang yang baik. Bersama orang-orang yang baik Itu wallahu a'alam Mengapa ilmu orang terdahulu itu berkah? Ilmunya padahal mereka sulit untuk mendapatkan ilmu atau hadis. Sedangkan kita di zaman ini Mudah dapat ilmu dari berbagai media Tapi berkahnya kurang Ya kurang pengagungan kita terhadap ilmu kurang pengagungan kita terhadap ilmu. Karena ilmu itu tergantung kita. iya, yeah. Bagaimana pengagungan kita terhadapnya? Sekarang kita karena belajar mudah media online, ada belajar dengan HP tapi pakai baju biasa, bahkan ada yang pakai baju, tidak pakai songkok, kurang pengagungan. Gimana caranya berkah? Karena ilmu itu tergantung penghargaan kita kepadanya. Datang dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kisah, tiga orang datang ke Masjid Nabi SAW. Disebutkan satu orang, masuk, dia lihat majelis mencari tempat yang kosong di depan. Dia maju. Yang satunya, yang kedua, datang dia malu-malu untuk maju, dia duduk di belakang. Yang ketiga, datang di leham majelis, dia pergi, tidak masuk. Nabi SAW setelah itu mengabarkan kepada para sahabat, tahukah kalian tiga orang tadi. Satunya, leham majelis cari tempat yang kosong, dia duduk di depan. Dia menghadapkan dirinya memang mau ilmu balasannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Allah Subhanahu Wa Taala menghadap kepadanya dengan melihat semangat hatinya Allah balas dengan hal yang serupa Wa Amma Ada yang kedua dia malu-malu maka Allah juga malu-malu terhadap. Ada yang ketiga, dia berpaling, Allah juga berpaling kepadanya. Jadi ilmu itu tergantung dari penghargaan kita terhadapnya. Kalau kita semangat, juga akan semangat. Ya kita zaman ini ya banyak ilmu, banyak di mana-mana ada. Bisa kita dapatkan berbagai macam media. Tapi penghargaan kita bagaimana? terhadap ilmu. Bagaimana penghargaan kita terhadap ilmu? Maka tentunya itu perlu diperhatikan. Kalau kita bertanya seperti ini, iya, kita pikirkan gimana kita dalam belajar. Ya, kan ilmu ini butuh pengagungan. Butuh iya, kita dalam mendapatkannya ada Usaha dari kita. Karena menghargai ilmu. Bukan hanya sekedar. Hanya mengisi waktu kosong. Bukan. Iya. Satu lagi. Baik. Terakhir satu. Apa yang satu ya. Supaya... Baik ini, ada apakah menghafal doa yang berasal dari Nabi termasuk menghafal hadith? Iya, doa itu juga hadith. Doa juga itu apa? Hadith. Selama itu dari Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah karena katanya sudah cukup. Jadi, mode apa? Alhamdulillah. Ini ada lima buku. Siapa mau dapat? Satu, dua, tiga, empat, lima, cukup. Yang paling pertama angkat tangan nanti datang ambil. Nah, yang bersemangat saja dapat. Yang malu-malu ya tidak dapat. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan Alhamdulillah. Jazmul Heron atas kesempatan antum. Dan telah ia ya, mau mendengarkan pengajian di malam hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua dan membantu kita dalam seluruh permasalahan dan seluruh ya yang ingin kita capai dalam kehidupan dunia ini subhanallahi la ilaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh